itu Ini malmur, pabrik semen fungsiur. Ayo, salam kembun. Salam Jawa Tengah. Jujur mayoritas petani, sumber bayi nekono, lemayek ono, tapi ini harap bisa sinau nambah. Nah, sinau, dokumen amdal itu semakin orang layak ono pabrik semen nekono. Nah, ini oleh penelitianmu, karena sinau itu dokumen amdal jereh. KANG ADILUHU REBUTI Lek Dikenalkan okay? kalau Gunret nawang bong bong Alah, buatan apa-apa, jenis apa-apa? Masrum Masrum lah Arbi, Pak Aku Masrum dari Armin. Narasi TV Pak siapa? Pak Sumarmin Pak Sumarmin Soalnya kalau di sini, tegakkan kan pabrik semen ini kan hancur Mana ini warga Isna, yeah. Jadi air itu kan, ke sini, jadi orang, orang ini kemana Mana. Kalau gunung ini hancur Soalnya orang tadi kalau dijual itu makan apa <tuh> Soalnya ini kan untuk hidupkan anak cucu Wong tani niku eh kan duwe lemah. Nek wis ora ndi lemah nggih pripun urip niku? Wis keton bisa. Lah, nggih. Nggih, ngoten tak neraske teng ganggu sekedap nih niki. Makasih ya, Pak. Nggih, nggih, nggih, nggih. Oh, ini kalau yang pabrik, rencana pabrik itu tadi desain tadi ya. Ini ya, masuk ya. ring satu berarti, Mas Kim? Iya. Kalau di jadi rencana di apa namanya? E eh, rencananya mm -mm. E, iup tapak pabrik itu menyampaikan di titik koordinatnya itu meliputi empat desa. empat desa, desa Karangawen tadi sudah uh -uh. tak lewati, Mojo Mulyo ya sudah, mm -mm. terus ini nanti ke Larangan dan dan Ngerang. Mm -mm. Oh, enggak, siapa? Siapa? Oh, Mas Ben mau nyelamat dulu ya. Enggak oh. ya, ini tempatnya buat apa Enggak apa-apa kalau menyapu dulu mas tapi kalau alasan paling mendasar pabrik semen ini menyasar mas dari kacamata teman apa namanya uh, sedulur-dulur di kendeng itu apa mas selama ini yang dipahami dulu-dulu karena kalau di kendeng di jawa ini uh, bisa dikatakan gampangnya itu kan modal sedikit untungnya banyak jadi dengan tenaga kerja di Jawa yang murah Perasaanannya nah. ya tidak mahal buatnya hmm. Jadi mereka modal sedikit banyak untungnya Kalau di luar Jawa itu ano, jauh lebih mahal keluarannya Ya pendekatan kayak misalkan bahwa ya ada upaya untuk menguasai area iup tadi dengan membeli lahan-lahan ada, ada, ada Jadi kalau dulu-dulu tidak semua tahu itu ya nggak salah jadi ada kejadian, tanah mau dijual, terus, e, terus ada pembelinya, pembelinya siapa, hmm. terus diraca, itu ya, arah ke semen. Dan hmm. memang kawasan-kawasan perhutani di wilayah Kendeng ini juga ada incaran dibeli untuk apa ya rencana pengganti pengganti itu juga ada yang dipakai seperti itu sepikulan tanah yang main. dibikin pabrik lah kita mau makan apa kalau tidak ditanamin padi oh. kita tidak oh. punya kerjaan terus kita mau ngapain kita ini orang kecil orang bodoh tidak bisa kerja apa apa selain tani gitu loh kalau sekarang itu su, kayak apa namanya rencana pabrik masih tetap ada nggak sih Bu? saya pikir masih ada tapi kita nolak. orang kecil ya kita ya. nolak sebisa kita sebagai orang petani, sehari-hari semua menolak adanya rencana pabrik semen ditambah rumuhnya. Kalau pengertian masyarakat itu sudah kadar luas, sama, karena sudah tiga tahun lewat nggak ada kegiatan sama sekali. Tapi ternyata pemerintah mengakui bahwa izin lingkungan itu tidak ada kadar luasannya. Apa, apa yang dikhawatirkan dari rencana pendirian pabrik semen? Kalau khawatir kan nanti, tentu saja kan lahannya habis, mas. Lahan nggak ada, air nggak ada, terus kita sebagai orang petani mau kerja di mana. Kalau misalnya mau kerja di pabrik semen, kan nggak mungkin, mas, kita kita udah tua. Ini kelihatannya kan, mas Gun, boleh dibilang ada ayam ya. Tapi kita bisa lihat kalau dengan dengan kondisi yang terbaru yang ada bahwa rencana pendirian pabrik semen itu tetap ada iya dia itu kan akan berpegang dengan legal gitu loh. tapi proses menjadi legal ini eh, bagi kami di, di Indonesia ini kan masih apa ya masih belum mengakomodir semua, taruhlah tentang penetapan perdata-tata ruang hmm. kami selaku dulur-dulur kendeng yang dari awal memang diminta untuk dilibatkan, tapi tidak pernah dilibatkan jadi sempat ada pengajuan dari sedulur-sedulur iya, kendun juga? untuk apa, dilibatkan dalam proses revisi karena kami punya bukti, fakta-fakta yang mau kami sampaikan karena kami juga belajarkan tahu bahwa kawasan yang ada mata airnya, situs seharusnya ya kawasan yang dilindungi hmm. dan ini kawasan yang awalnya memang penetapan tata ruang yang dulu kan kawasan untuk hmm, pertanian pertanyaan. dan pariwisata dan sekarang berubah berubah boleh. menjadi boleh. budidaya dan tambangan lucu kan di, di, masyarakatnya masih sama lahannya masih sama, sama jiwa pertaniannya masih sama mata hmm. airnya mati, masih sama tahu-tahu berubah. berubah jadi kawasan jadi boleh. kawasan budidaya dan boleh ditambang kemudian uh. di dalam Ber perda, perda revisi ya yang sudah disahkan itu kemudian ada beberapa hal yang sudah kita analisa bareng sama CMPPK. Nah salah satunya memang ada satu pasal yang kemudian menyebutkan bahwa di Kecamatan Tambakromo itu ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri. Nah, padahal di dalam KLHS Pegunungan Kedeng, kemudian di dalam KLHS Pati sendiri, itu disebutkan bahwa Kecamatan Tambakromo itu kecamatan rawan longsor dan banjir. Artinya ketika itu nanti akan berjalan, kemudian uh, akan berdiri industri di situ artinya dampak terhadap lingkungan itu akan makin besar Temuan kami adalah pertama ketika proses jadi uh, proses sejak awal di awal tahun 2020 sebenarnya JMPPK sudah bersurat kepada uh, Pansus dan juga kepada Pemkab Pati untuk minta dilibatkan nah sejak itu uh, tidak ada pelibatan terhadap JMPPK apalagi uh, itu sedang masa pandemi ya warga sih menganggapnya bahwa perda ini sementara berhenti dulu untuk ada pembahasan tapi nyatanya di April 2021 itu kemudian disahkan. Aku dapat informasi bahwa uh, warga beberapa kecamatan di Kabupaten Pati itu nggak uh, diundang untuk apa namanya uh, membahas hal tersebut. Ah kalau membahas terkait itu, ada mas, namanya Pak Begiring, Giring hmm. ada, dinas sudah sudah sosialisasi, hmm. PUPR sudah sosialisasi kecamatan-kecamatan hmm. bahkan teman-teman uh, di daerah Gunung Kendang itu pernah ada yang audiensi ke kami hmm. dan saat itu, saya selaku ketua uh, Pansus tidak hanya Pansus saja yang kita panggil hmm. tetapi banyak uh, instansi yang kita panggil juga hmm. mulai dari Pak mulai dari asisten, terus LH lingkungan hidup kita panggil, terus bagian PUPR kita panggil, bagian hukum kita panggil, teman-teman yang dipangsu juga hadir semua saat itu. Dan memang kita juga welcome welcome saja untuk me, uh, mengapa ya menerima masukan lah. Tidak semua kecamatan itu adalah tambangnya. Jadi tidak semua kecamatan. Bang, uh, sebagian memang ada yang harus ada tambangnya karena tidak mungkin dong di daerah kami tidak ada tambang memang kenyataannya ada tambang tapi kalau ditanyain semuanya tidak karena tidak semuanya pakai tambang Hampir semua itu mengandalkan air dari pegunungan kenceng. Iya, pengalirannya dari gunung pakai pipa-pipa, mas. Terus dialirkan ke rumah-rumah. Ada penampungannya di? Ada bulan. penampungannya di sana tuh dibuat tampungan terus diberi pipa, terus dialirkan ke rumah-rumah. Nani. Oh padi. Oh, oh. jagung. Oh, ada. air dari pegunungan kenceng baru ada. Pamuk. Kita mau ke mata airnya nih? Mau ke mata air Mata air apa namanya pak? Raden Danang Rade, Namanya Raden Danang? Iya e Raden -e, Danang ya Itu yang dipakai sama warga tambakromo ya? Iya Sampai ya. RT Oh Arangan RT3 oh. Sama RT4 Termasuk sawah juga dari sini ya? Iya Sebagian sawah ya tadah hujan Sebagian ya dari pegunungan Kendeng sini oh. airnya itu keluar dari batu-batu ini Terus sama warga nih ditutup, biar nggak keluar ke sana ya? Iya, nggak keluar ke sungai, dimanfaatin buat hmm. warga buat manfa air bersih. Iya, iya. Nah, dari dulu dari bapak kecil ini emang airnya sudah deres? Sudah deres ini, saya kecil itu. Pak, oh. ini kalau misalkan semen jadi berdiri, ini batu-batu ini bakal hilang ya Pak? Iya bakal hilang, ini termasukkan bahan semen juga, oh. ini digempur sama itu pabrik Buat ya. bahan baku semen ya. Iya, ya. Ini kali ini bakal enggak ada airnya ya. ada airnya, kering airnya. Ini di Desa Selungkap, masuk Kecamatan Taen. Nah, di sini ada penambangan yang legal yang berdekatan dengan e, kawasan bendungan Lampars Polilo berdempetan lah mas. Dan di samping itu sekitaran tambang ada namanya ponor. Ponor itu ketika ada hujan deras hmm. alir, e, air itu mengalir dan menjadi satu di salah satu lubang yang namanya ponor dan hilang. Itu resapan air. Ar resapan air hujan, air, ya? air hujan. Yang larinya ke sungai di bawah tanah. A -a, sungai bawah tanah. Di sebelah sini mas, ponernya mas. Nah, ini mas. kan ada kayak lubangan itu. Ya. Jadi ketika hujan, air ngumpul dari sini, terus masuk dalam. Dan sebenarnya kalau teman-teman e, geologi, kalau tambang berdekatan dengan ponor itu nggak boleh. Dan memang harus dilindungi ya, kawasan ini, salah satu ciri khas untuk kawasan khas dan dulu pernah saya dapat cerita sama yang punya lahan namanya Pak Kamto itu jati berapa meter sekitaran 7 meter itu hilang mas, Dimasukin hilang Kegerus ke bawah oh. air hilang di lubang air. ini ya kalau ini kan dengeran suara tambang ya mas ya dan kan juga pengaruh ya tentang aliran andalan sungai itu tanah tentang si rencana pabrik semen. Iya, sama kvalitasi semen. ya ini termasuk salah satu untuk yang ditambang jaman semen di tambang tambang semen Gresik di Surabaya sekitaran 2006 sampai 2019. Gua ini kan ada cuma sempat ada nyusurin gak gua ini. E, di sekitaran tahun 2006 2007 itu ada teman-teman ASC Jogja menelusuri sampai kedalaman gua itu 300 meter Terus 2009 eh, coba nerusin buat peta gua itu cuma kedalaman 100 meter karena sudah mentok mas maksudnya mentok itu airnya udah tinggi dan oh. memang harus menyelam dan perlengkapan kita juga terbatas sikas itu kan penyerap dan penyimpan air. hampir semua kecamatan di pati itu boleh ditambah biar pada slogan pati ini pati bumi minatani berdaya upaya menuju identitas pati identitas ini petani dan nelayan mina itu iwa ya, banyak petani tambak dan, dan e, nelayan laut mestine prioritas arah mikir nol. Uh, nyambung harus slogane, ya. tapi ini lebih ke ngatur tempat industri, ngatur hmm. tempat tambang, otak-atik tentang uh, mana yang bisa ditambang, dan otak-atiknya bukan persoalan apa ya, uh, uh, pertimbangan kajian lingkungan, tapi pertimbangan kepentingan. Tapi kalau Mas Queen melihat 15 tahun ini, kan tem, apa dulu dulur di sini seolah seperti dipermainkan dipermainkan dalam mati nggak ada ketidak apa tidak ada ketidakpastian ketidakpastian bahwa memang pabrik semen tidak akan berdiri khususnya di Pati ya nah, melihat itu kami sadar betul bahwa uh, rakyat itu mengikawei alat dipermainkan tapi sebenarnya ya semoga mereka uh, dalam hal ini pemerintah dari mulai eksekutif, yudikatif dan legislatif itu apa ya bukti fakta mereka-mereka yang memang harus bertanggung jawab memikirkan rakyat diberi mandat tapi mengkhianati kami yakin itu nanti itu wong nandur itu mundur dan mundurnya itu tidak yang hanya nanam sampai anak cucunya kekuatan rakyat itu ketika bersatu, ya bukan ini apa ngancam itu enggak lah. Jadi ya mengingatkan sebenarnya. Bebarema, rusak bumi. Saudaraku terkasih. Kita semua dalam suasana duka, inilah wujud pertiwi bertindak menyelamatkan diri atas alam yang sudah sangat rusak, lebih baik mari kita bersama menanam daripada merusak bumi.